Tirkan kamu di sana, tak tahu apa keringat. Mungkinkah di sana kau merasa bahagia atau malah Tenang Khawatirkan Kamu Di sana Tak tahu Apa Gerengah Mungkinkah Di sana Kau merasa bahagia Atau Malah sebaliknya Temu, tak pernah ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu? Saya, apa kabar kamu? Saya di sana. Kau merasa bahagia atau malah sebaliknya? Oh, kama kita. up okay.